dendeng long rang itu. Burungnya dapat berapa? Burungnya enggak dapat, Pak. Enggak kasihan dia ya, long, Mbak. Dia yang, <tuk> <tuk> yang kerja <tuk> dia enggak <yang> dapet. Dia <tuk> kerja kamu yang dapat. Tapi kan dia diimpanin ini ya. apa deh namanya uh, burung karpa uh, bukan burung apa namanya? Jagung, jagung kering. Oh, jagung ya, kering. Rendong. Bukan. Jagung kering, Pak. Popcorn. Bukan. Jagung kering, pokoknya ja, tuh jagung. Marning, marning. Marning ngapain, Pak? Itu jagung. Jadung kering? Bukan pak Jadung kering <laughs> Jadung kering Gung kering Gung kering <laughs> <laughs> Jadung <laughs> kering Bang Saya pengen tahu, Bang bang bang Jangan panggil bang lah yang gak gue <laughs> <laughs> Aduh lu saya juga kayak kagasing nih mukanya Lu tinggal di mana sih? Gua di Cilangkap bang Yang itu nih emang nih tetangga gua nih nah, Rumah lu pager putih ya depan warung ucok ya? <laughs> iya itu Yang bau amis Iya gua tahu buat <laughs> itu Gue suka main-mainin beras kan? Iya. Nendang-nendang jirigan, kalau waktu iya. jalan deng-deng. Gak <tik> lah. <lagi>. Gak <tik> lah. Gak, Lalu. gak, Lalu. Lalu. gak Lalu. Ya. <tik> <Dikari> kampung ya? <tik> <tik> lah sama. Kenal sama. sama dia, Sur? Kenal ini gocak kampungan gue ini. Dia pernah main bola plastik gak tuh? Pernah. Pernah? Pernah. pernah pernah pernah yang kalau pas kena kerasa sakit batik kaki berduh <tuk> <tuk> pas bagian pas bagian samunan itu iya, iya, oh iya. berarti nih kalau main ke toko beras juga gitu suka masukin beras terus seret gitu ya <tuk> oh, taruh lagi taruh lagi ini gitu. bocah kalau pakai baju putih pulang pulang bulat bulat bulat bulat bulat main bola kebok dari comberan dilempar langsung <tuk> Bola lagi kebo. Bola lagi. Bola kasih. Bola kasih. Itu meren. Kayak buat chai ini masuk-masukin kopi ke sampulnya, sampul kopi itu enggak? <tuk> <tuk> oh, ya. Terus pake <tuk> <tuk> ya. Jadi oh, giniin pakai lilin. Iya. Lilin pakai lilin. Di tempat pengepakan rempeyek tuh pakai lilin sret. Kan ya. nah, melintir-melintirin pinggiran pastel, Pak, biasanya gitu. <tuk> Tiba-tiba judi tiba, lu enggak baik pergaulan lu lu. Ketika Di suri, ya, paham banget ya. Lu sebenarnya siapa ngaku udah? Siapa sebenarnya lu? Saya Komika bang. Komika. Buat batuk lu. Komik oh. <tuk> oh. oh. Ya iya kan lu lagi nawarin Komika. Iya. Oh. <tuk>. Orang sekampung itu diajak? Iya, saya ajak ke puncak. Habis 100 juta? Habis makan sate marangi sama minum kopi tapi dipangku. <tuk. <tuk. Hampir sempit ya, kan? Ya, Tempatnya kecil Sampai Sampai Sampai orang sekampung Sampai Sampai ke puncak. Mana pakai truk? Pakai kayak orang mau ngadu bola. Mau Sampai bola? Pemain ya, cadangannya begini Sampai ya? Ambil Sampai ambil Sampai Sampai ya, kalau gua <tik> ini sambil nyobain durian nih. <tik> <gulur> Woi, itu ya. bukan durian. Apa semek? <gul> yes. Semek. Ya semek. Coba coba coba dibaca. <tik> ini makan apa anggur nggak ada dorongannya Pak? Wah. Wow. Wow. Kemana? <tik> jadi ngambil puding nggak? <h> <tik> ya. <tik> <tik> bukan! itu. Taruh kulkas dulu ya. Taruh kulkas dulu. Awalnya bukan begitu. <tik> Naruhnya gini tuh Ya belum jadi